Halo teman-teman kembali lagi dengan saya di YouTube holong tampu bolon hadir semuanya teman-teman menonton Bagaimana cerita kami ini selanjutnya di sini kami akan membuat pembibitan peyamaian padi dengan cara sekilas video kami bisa untuk menghibur saudara semua dimanapun anda berada jangan lupa untuk selalu support channel ini ya, agar semakin berkembang. Oke teman, di sini menyangkul untuk membuat jalur ataupun batas pertengahan bibitannya, supaya kita bisa jalan nantinya saat menyabur bini yang sudah disiapkan ya teman-temannya. Satu lagi menimba, satu lagi meratakan ataupun menarik lumpur yang telah dicangkul itu tadi. Itulah teman-teman, bagaimana cara membuat pemipitan ya bisa kita lihat secara simpel video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ataupun dapat menghibur saudara kurang lebih ada kesalahan dari video ini mohon dimaafkan di sini saya hanya membuat video ini hanya sekedar untuk hiburan apabila kalian menarik video ini silakan anda komen anda like anda subscribe karena video ini kegiatan saya sehari-harinya jadi di video kali ini beginilah teman-teman semuanya cara membuat pembibitan yang bagus dan satu lagi ada tukang angkat padinya ya teman-teman ya jadi meng mengapa dibuat sedemikian cantiknya nah, persamen ini supaya nantinya bibitnya kalau tumbuhnya bagus ya bagus kenapa diratakan dengan secara merata supaya pada saat nantinya uh, dimasukkan air dia merata airnya tidak ada ketebalan tidak ada ketipisan sehingga waktu membibit pun atau masukkan air pun sangat enak sangat cantik bila dipandang ya. jadi ibaratkan kalau kita buat ini cantik penyamiannya kita pun nantinya pada saat mencabut badinya pun nah, mungkin tanah-tanah Gak ada yang keras ya, semuanya lembut sehingga kita pun pada saat mencabut samenya tidak rampuh akar-akarnya. Apabila kalau tanahnya uh, tidak rata, mungkin sebagian akan keras untuk dicabut sehingga mengakibatkan akar-akarnya rapuh dan mengakibatkan apabila ditanam mungkin agak lambat perkembangannya karena kenapa lambat perkembangannya karena pada tumbuhan kalau akarnya kurang memadai akan lambat pertumbuhannya jadi kalau rata ini nanti semuanya dibuat beda dengan persamen ini mungkin semuanya samanya bagus-bagus dan mudah dicabut jadi beginilah yang saya ceritakan dalam video ini ke teman-teman jadi itulah yang bisa saya simpulkan ceritanya jadi perlu kita perhatikan kalau membuat persamaan itu haruslah Rata agar bisa dijangkau oleh air. Nantinya, kalau umpamanya kita memasukkannya dan airnya pun nanti akan rata, sehingga tadinya bagus tumbuhnya. Ya, beginilah teman-teman, reaksi cara membuat pembibitan bibit dan dilakukannya. Pertama, tadi sudah selesai ya. Tab kedua ini akan selesai. Tab ketiga ini sudah mulai selesai ya. Jadi perlu diperhatikan ya, teman-teman, ya, dengan rintis video ini supaya kita semua tahu yang bagi yang sudah tahu bisa di skip yang sudah tahu bisa ditonton sampai habis beginilah kegiatan petani di kampung saya saat membuat pembibitan. satu menarik lumpur-lumpuran satu meratakannya ya teman-teman ya. Simpel. Mantap. Kerjasamanya. Kerja samanya. Bikinnya kerjaan cepat siapnya. Langsung dikotong royong ya. Tahap ketiga akan selesai hanya nantinya akan menabur benih yang sudah siap untuk ditaburkan kebedangan penyamihan ini kiranya selesai tahap ketiganya ternyata rata semuanya Oke, teman-teman bisa kita lihat di sini. Inilah cara membibitnya burung padi bisa kita lakukan semuanya ya teman-teman. ternyata menyabur itu bukan segampang membalikkan tangannya harus kita hati-hati karena saat kita menyaburkannya ada juga yang tebal ada juga yang bergumpal-gumpal jadi perlu ketelitian di video kali ini kalau kita lihat secara sekilas penyaburannya sangat anda bilang tidak berhati-hati ini video ini sudah saya percepat ya agar durasinya tidak melebihi ambang batas ya jadi saya percepat agar kalian paham dalam menonton video ini jadi teman-teman satu lagi harus anda paham ya jika kalian sudah menjabur seperti ini bibit saya harap kalian harus menyabur juga racun kehelm supaya keong yang ada di dalam persamian mati ya sehingga kita lagi tidak kesusahan lagi kita kewalahan karena keong ini merupakan yang bisa memakan padi-padi ini ya sehingga terjadinya nanti di tengah nanti ada berbolong-bolong di pinggir nanti ada pergolong bolong itu adalah bekas keong emas yang memakan padi kita jadi di persamen ini harus kalian kita taruh nah, racun keongnya agar keongnya mati semuanya perlu kita perhatikan jadi setibanya nanti keongnya sudah mati mungkin resiko ada lagi temannya perlu anda sabur juga kurater untuk membasmi apabila contohnya kita sudah pasang jaring ternyata kalau di kampung kampung ada juga ayamnya kadang juga diracunnya supaya kenapa supaya mungkin ada berpikiran yang positif mungkin ada yang berpikiran negatif supaya terjaga bibitnya tidak dimakan oleh burung burung berpati ayam, bebek segala binatang yang berkeliarnya yang bisa memakan ya jadi itu juga perlu ditaruh supaya tanaman persamaiannya aman dan tidak mengulang lagi kedua kalinya jadi begitulah teman-teman yang perlu anda ketahui dalam video singkat saya ini apabila anda suka dengan video ini silahkan anda tonton sampai habis jangan lupa like jangan lupa komen subscribe teman teman jadi inilah video ini saya buat agar kita semua tahu bagaimana sih sakitnya petani ini bagaimana senangnya petani ini memang petani ini dikarenakan sakitlah memang petani ini tapi bagaimanalah mau dibuat memang ini keadaan harus bisa dijalankan dengan baik Jadi, tadinya sudah dibibitkan, disaburkan, sudah merata. Kita lihat ya, teman-teman. Semuanya sudah merata, sudah merata. Mungkin ini sudah selesai ya, videonya. Teman -teman ya teman-temannya apabila kalian suka video ini silahkan komen subscribe like and share supaya teman-teman kalian semua tahu bahwa uploadan video saya ini mengenai tentang pembibitan penyamaian padi oke teman-teman ya ya Oke, okay, guys. Oke, okay, teman-teman, sampai sini dulu cerita saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, silahkan di skip. Kalau bermanfaat, silakan ditonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya mohon undur diri. Salam secara terabut kita semua kita semua dimanapun kita berada salam dari Holong Tampobolon jangan lupa untuk subscribe like comment share oke teman-teman see you guys next time bye bye sampai jumpa di video berikutnya thank you